di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan dari L2W Congratulations untuk Lesti Kejora lagu Sekali Seumur Hidup Video musik terpopuler nomor 5 Wow ini keren banget persahabat Video musik Lesti Kejora yang berjudul Sekali Seumur Hidup Menempati posisi kelima video musik terpopuler di Indonesia Congratulation-nya untuk sekali seumur hidup Mudah-mudahan Bunda Lesti terus berkarya Mudah-mudahan Bunda Lesti kejora Semakin banyak orang-orang yang mendoakan Orang-orang yang mendukung dengan tulus karya-karya terbaiknya Berikutnya persahabat disimbang juga Cidukan vitamin sisa kemarin persahabatnya Masya Allah Abang El pasti bangga banget ya Punya kedua orang tua yang sangat humble Kedua orang tua yang sangat luar biasa dicintai oleh banyak orang Luar biasa para ya, kita salvak dengan lirikannya Papa Bi ke Bunda Lesti Kejoro Masya Allah, mudah-mudahan yang sehat terus untuk mereka berdua Semoga rumah tangganya langgeng rukun kembali dan bahagia pastinya, amin Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Iva yang selar Lirikan matamu menarik hati Oh senyumanmu manis sekali Tajam banget pak Kalau mandang istrinya Masya Allah. Luar biasa banget ya memang Papa Bilar memandang Bunda Lesti Kejora Sehat terus ya untuk kalian berdua Kemudian juga persahabat kita simak di sini ada potret Bunda Lesti Kejora Saat menyapa penggemar Atau emak-emak Leslar Yang teriak-teriak memanggil nama Lesti Kejora Masya Allah Begitu ramai persahabat ya Di alokasi kemarin Masya Allah luar biasa kita aja tentunya kagum dan bangga dengan sosok Lesti Kejora. Ternyata memang banyak di luar sana orang-orang yang sayang dengan tulus kepada seorang Lesti. Masya Allah, dan Muda Lesti sekejap pun, persahabat ya di situ teriak dengan dia menyampaikan sebuah kalimat: "Jangan lupa coblos kaalik katanya. persahabat ya, ternyata kita mendapatkan informasi bahwa Ali Syakib." itu menyalonkan diri sebagai anggota dewan. Doakan ya mudah-mudahan, tentunya mertuanya abang El, aduh masya Allah, itu tentunya bisa menjadi dewan, persahabat ya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya, ada kalimat komentar yang diberikan diunggah di ini dari akun Karamzuma mengatakan, masya Allah. Itu yang videoin dede, bapak polisi, penyidik waktu di kantor polisi yang mendamaikan kasus bilar Yang senyum-senyum waktu dede minta maaf ke wartawan Ya Allah dede, Masya Allah banget ya Bapak polisi aja sampai ikut sama bunda lesi Kejora tuh Masya Allah, sehat selalu ya untuk semuanya Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya juga persahabat kita lihat Ada potret Papa Bilar juga Persahabat yang menyapa Para penggemar Terkhusus emak-emak Lesnar di lokasi Luar biasa banget ya Papa B, Bunda Lesti Orang yang sangat tentunya dicintai Oleh semua orang Kita tentunya bahagia banget saat melihat Keduanya sangat tersenyum bahagia Masya Allah Papa B aja menyapa Dengan dengan penyusenyuman kepada penggemar Masya Allah, saya selalu yang terkeduanya tahan henti mendoakan yang terbaik Kita lihat juga persahabat di kalimat Komentar tanggapan yang diberikan oleh para fans Di antara dari akun Ramla 9139 itu kan emak, emak julid, tapi julidnya positif bukan yang lebay. Doakan, Leslar ya, Mama. Semoga langgan giljana. Amin. Doakan yang terbaik ya untuk Lesti dan Bilar. Berikutnya juga, persahabat, kita simak nih ada cidukan vitamin saat Lesti dan Rizky Bilar tentunya berpamitan, persahabat ya. Sepertinya sih mau otw kembali gak tahu otw balik Jakarta atau kemana persahabat yang penting kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik ya kita selalu salvok dengan attitude mereka yang selalu ramah yang selalu humble apalagi persahabatnya mereka tentunya langsung dikerumunin oleh para emak-emak Lesnar Masya Allah kita lihat di kalimat komentar juga salah satunya dari akun Abdul Kamim 221 Masya Allah demi apa? Saya iri banget sama ibu yang bisa meluk dan cium dede. Dari tahun 2014 ngidolain dede belum sesukses sekarang, belum satu kali pun bertemu. Apalagi bisa meluk kesayangan. Doakan ya mudah-mudahan ya. Tentunya next bisa ketemu langsung dengan idola kesayangan. Amin. Berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih titik-titik Rizky Bilar, Leslie Kejora saat berpamitan langsung dikenumatin emak-emak, apalagi Bunda Leslie Kejora saat digandeng oleh Papa Bilar ditarik oleh para emak-emak ya, langsung dipeluk, dicium, masya Allah, begitu sayangnya kepada Leslie Kejora ini salah satu bukti nyata tah ya. bahwa Leslar di luar sana banyak orang-orang yang sayang dengan tulus. Kita lihat juga di persahabatnya tanggapan dari para fans. Dari aku, Warniwati, mengatakan, Masya Allah, senangnya, lihat mereka kembali bahagia. Semoga kalian selalu sehat-sehat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Dan selalu berkah dan tambah rezekinya. Amin ya Allah. Luar biasa banget ya. Melihat keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang sangat bahagia, kita selalu kagum dan bangga dengan Leslar. Mudah-mudahan bersahabat dia ya, idola kesayangan kita pun, itu selalu diberikan kesehatan. Terlihat juga persahabat ya, Papa Bi kembali menyamperin, gak tega banget ya Seperti melihat Lesti dikerumunin oleh para emak-emak Masya Allah Papa Bi saya sehat, sehat terus, amin Wow, kita lihat persahabat ya Di sini Bunda Lesti keju langsung dipeluk, dicium Masya Allah Pokoknya kita selalu kagum dan bangga bahwa Leslar banyak yang cinta Kita lihat juga persahabat ya, di kabar selanjutnya potret abang El. Nih yang kangen sama Abang El, Insya Allah Abang Fatih emang selalu saja bikin kita bahagia. Semakin semangat ketika melihat foto Abang El. Sehat-sehat terus ya si Abang Fatih. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Kita lihat juga bersama persoalan berikutnya. Ada informasi dari tentang Fatih, ini informasi dari fans juga. Lesti dan Bilar liburan di Tasikmalaya ditemani Marjin dan orang tua Marjin, serta Sania dan suaminya, serta orang-orang yang tulus mensupport keduanya, Masya Allah. Ketika suami istri habis ada masalah, tapi sang istri memaafkan sang suami itu luar biasa. Mereka hanya ingin ada kebaikan-kebaikan dalam hubungan suami istri? Subhanallah, aku hanya bisa mendoakan semoga Leslar bersama-sama, terus hingga janahnya Allah, Amin. Karena posisi juga sudah menikah. Jadi aku nggak mau terlalu mendudge siapapun karena takut di kemudian hari aja. Itu Masya Allah. Ini komentar yang sangat positif ya. Informasi juga. Lesti keciora Rizki Rizky Bilar. Liburannya di Tasikmalaya bersama. keluarga margin ya. Ada kedua orang tuanya juga. Ada Kasania pun yang ikut persahabat ya. Hanya doa yang terbaik untuk leslar. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update. Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh